Ora minasang Genki ka? Welcome to Max Watch Channel again with me Tio. Well, kali ini aku akan membahas rekomendasi Swiss dress watch ya. Beberapa orang ada yang suka uh, dress watch tapi Swiss made ya. Aku ada beberapa rekomendasi yang harganya masih under 10 million atau under 10 juta. Apa aja? Stay tuned. Check it out. Rekomendasi yang pertama buat Swiss dress watch. Ingat ya, ini dress watch. Yang pertama yang mungkin udah banyak penggemarnya ya. Nih, yang aku rekomendasiin adalah Tissot Visodate. Ya ini Visodate ini udah terkenal ya buat di kalangan penggemar dress watch atau orang biasanya rata-rata yang suka Swiss made Tapi dengan harga terjangkau ya. Terjangkau dalam arti ini untuk ukuran Swiss made ya. Nah ini biasanya kebanyakan pilihnya Visodate. Karena dia yang udah paling uh, ikonik di sini ya untuk di, di show. Dia memiliki diameter kurang lebih 40 mm. Which is untuk di zaman sekarang ya udah cukup ideal ya. Cara estetika untuk uh, dress watch. Nah, kalau di sini dia movement-nya pakai uh, Swiss Automatic. Dengan ada day sama date di sini. Nah, biasanya kalau yang dulu uh, T-Show itu kan ngeluarin versi leather ya. Letter dengan clasp. Nah, kali ini pisau ngelarin versi barunya dengan tali milanese stainless steel talinya ini lembarnya laknya 20 mm jadi kalau misalkan kalian punya strap 20 mm itu tinggal diganti aja nggak apa apa tapi kalau kalian pengen gunain uh, stainless steel tapi masih terkesan dress dan dipakainya selembut leather Milanis ini cocok ya, jadi udah tinggal plug and play buat kalian yang biasanya males setting-setting karena otomatis biasanya kan power reserve-nya nggak sampai apa ya mungkin nggak berapa lama paling 38 jam, 40 jam dan kalau nggak dipakai atau mungkin kalian yang jamnya banyak biasanya sering kota ganti, waktu mau dipakai lagi mesti di-setting lagi mesti diputar lagi crown-nya buat isi power reserve nah baru-baru ini t larin ngeluarin yang terbaru ini quartz ya keren sih sebetulnya ya untuk case-nya tetap stainless steel tapi dia punya aksen brush ya jadi terkesannya vintage dan uh, talinya tetap leather cuman ini teksturnya biasanya kalau yang sebelumnya ada kayak krokodil ini polos tapi dia agak wash out gitu ya modelnya jadi lebih terkesan uh, vintage nah ini quartz Quartz itu kalau belum tahu istilah Quartz ya ini sebetulnya jam baterai jadi ini simpel banget buat kalian yang suka ketepatan waktu sama grab and go ya jadi mau nggak dipakai mau ganti yang lain dulu selama baterainya masih hidup ya dia hidup aja mau pakai tinggal pakai nggak perlu setting-setting lagi Ini ada mido commander, depto day. kalian mungkin kenalnya dari yang versi vintage nya ya versi yang jadulnya banget bahkan ada orang yang bilang ini jamnya kakek-kakek ya -kake, eh, jamnya opa-opa ya ini salah satu yang ikonik ya mido commander yang kalian tahu sebetulnya versi vintage nya aja ini masih banyak dicari ya sampai sekarang nah sekarang mido ini tetap memproduksi dengan movement yang baru dengan Beberapa versi ya Beberapa versi diantaranya ada yang Udah di facelift ya Model baru Lebih barunya ada Terus ada yang udah di upgrade menjadi automatic chronometer Cuma nah, kebetulan yang saya pegang ini adalah yang resemblance dari versi lamanya ya Jadi power reserve-nya masih tetap 40 jam Nah ini diameter yang sebetulnya Ideal banget buat dress watch dia. Ini diameter case-nya cuma 37 mm ya. Jadi buat kalian masih bingung jam kecil gede itu buat cowok ada apa cewek. Eh, itu sebetulnya udah nggak ber berlaku lagi ya. Itu berlaku karena sempat ada jam... Dengan oversize, ya jam model-model oversize, terus akhirnya dikeluarin yang versi ladiesnya kecil, jadi orang yang tahu mengesankan kalau jam cewek itu harus kecil, atau mungkin jam kecil itu punya cewek, jam cowok itu gede, enggak, tergantung. Untuk ukuran dress watch ini paling ideal, 37mm. Dan untuk kacanya ini, dia dari Hazylate atau mungkin uh, akrilik kalau yang zaman dulunya masih terbuat dari Mika ya. Well ini sebetulnya uh, cukup menarik sih ya Karena dulu saya cari Mido yang versi lamanya itu susah banget ya Dengan kondisi yang clear clearnya eh, ternyata yang keren banget ya Yang masih bagus banget tuh jarang banget Kalaupun ada ya biasanya udah cepet banget ya Kayak flash sale gitu kejualnya nah, Ternyata Mido masih mengeluarkan model yang sama seperti yang dulu Tapi dalam versi barunya dan beberapa upgrade mungkin di bagian kaca well ini cukup menarik sih well itu ya tadi ada tiga rekomendasi Swiss dress watch buat kalian yang under 10 juta well kalau kalian mau langsung belanja bisa tetap lewat web kita di jamtangan.com silahkan dipilih ini beberapa yang aku rekomendasiin buat kalian silahkan di searching aja Mido Commander nanti pasti muncul yang buat Viso Date juga cukup diklik di kotak searchnya Viso Date nanti dia juga udah muncul langsung semua modelnya kalian pilih yang mana terserah kalian semuanya keren Oke okay, see you on next video bye